Halo guys, berjumpa lagi dengan Loren Jinar Barber Di sore ini guys, Loren mau bekerja nih Kedatangan seorang tamu ada simbah di depan tempat kerja Loren guys Itu simbahnya dari tadi sudah nungguin Untuk potong di tempatnya Loren Jenar Barber Sahabat-sahabat Loren Jinar Barber nanti penasaran ya Ayo uh, Ikuti nanti ya kengelnya uh, Loren cek berber uh, Loren lagi memotong simbah ini guys udah lama kayaknya simbahnya nungguin Loren uh, mandi tadi mandi makan simbahnya tuh orangnya salam lubuk ini ayo tak potong PKT ini aku. jalan-jalan jalan, -jalan ngono. <laughs> ini guys si banyak guys yang mau potong masuk Ayah, ke tempat ruangan tenang. kerja ya, <tong> kita lihat aja nanti sih banyak potong kayak gimana guys ya ganteng <Gatel>, katanya guys <tong> <tong> <tong> oke okay. loren siap-siap dulu ya guys tunggu sebentar Oke okay guys, siap-siap untuk memotong simbahnya. <lain> Nanti di sini Loren sambil berbicara pakai bahasa Jawa ya, guys. Soalnya simbah kalau Loren ngajaknya bahasa berbicara bahasa Indonesia, simbahnya pasti kebingungan guys, sudah tua soalnya. Makam guys. Oke bodoh, enggak sekolah orangnya sekolah, iya nih Kelas biro empat bah, bah, masa kelas belas, bah, belas, bah, sama enggak jenuh, emang coba kacau oh, sama enggak jenuh, emang nah, bujana, enggak kacau kola, cerita guru ibu, oleh guru bayaran, enggak murid. Dulu. kata simbah ini guys dia, dia dari kecil tidak sekolah orang dulu orang tua itu tidak, tidak punya mampu. uang atau tidak, tidak atau dari keluarga tidak mampu ya tidak, Jadi tidak mampu menyekolahkan anaknya dan kata Simbah tadi adalah ronde. kalau tidak sekolah, dulu itu gurunya yang mencari murid ke rumah kenapa anaknya tidak sekolah katanya gitu karena si guru juga dulu itu mencari murid tidak kayak sekarang, beda kalau sekarang sekolah murid semua ngumpul di sekolah tapi kalau dulu tidak oke okay, ikutin guys ya memotong simpannya ini nanti dipotong kayak gimana Mbak? tipis-tipis potong tipis, tipis. tipis ya. Yes. tapi gak sampai gundul mbak yang ka, buatan ka, tipis bisa disori tipis dulu mbak orang tanyain guys potongnya simpan ini kayak gimana <laughs> yang minta tipis yes. untuk bagian bawah tidak gundul Enggak. gundul lagi kalau gundul jelek katanya guys, besok <laughs> ayo simpan lagi waduh. Saksikan ya guys ya, nanti simbahnya setelah dipotong kayak gimana nanti. Jadi makin mudah lagi apa makin tua? Apa memang sudah tua? <laughs> Mbak <gambah> sampai hmm. dua anak pilih romba kajiannya anak belas Hai tuh anak-anak Simbahnya ini tidak punya anak guys gunanya tapi mumpu hmm. kalau bahasa indonesianya atau jawanya mumpu itu hmm. anak apa ya anak memulut atau hmm. uh, merawat anak dari seseorang itu ya, bukan anaknya sendiri Bagaimana dia? Anak-anak muku ya Saya ini anaknya mbak, harus ketir mbak yuk Masih itu, jangan jadi ibu bernama Masih itu, jangan jadi ibu bernama Masih kepada ya. mama, mama carinya di ikan iya, iya. minta berdiri. ada Aduh, yang betul. Aduh, ini kata, kata. Oh, biar sampean Betul, Iya, saya, PT. Oleh, kalian itu, kalian itu tuh sekarang tidak me, tidak apa ya, tidak berternak kambing guys dulu pernah berternak kambing ya, tapi sekarang tidak boleh katanya tidak tempatnya. Uh, dan pemukiman sekarang itu semakin lama ya semakin banyak bangunan semakin padat gitu ya, semakin padat. Jadi uh, nah, untuk pemukiman itu tahu. melarang Simbahnya untuk uh, berternak lembu ya, kambing. ya, ya, ya duwe, duwe, tapi sekarang simbanya itu ganti berternak ayam. Tapi kalau ayam punya mbak ya, hmm. duit mbak ya. Hmm. Kalau ayam punya guys, kalau tidak punya uang kata simba, kalau dulu tekan kan jualan kambing hmm. Tapi kalau sekarang tidak punya uang, minta ke anak tadi ya, ke anak sepupu sampai nek, duit menyalur anak sepupu mang yeah. gitu guys ya sekarang kalau tidak punya uang minta ke anak sepupunya ya. yeah. eh, 90 yeah. simbahnya usianya 90 guys Kapan hari Lorentzinar Barber memotong Simbah itu usianya 81 tahun. <SILENCIO> Tapi ini Simbah ini malah lebih tua lagi. Ayo ya, ah. Bapak mau berbeda. Ya? Bapak kulo umure 76. Simbahnya pertanyaan guys. Uh, bapak Loren gelar rambut itu usianya berapa kalau bapak Loren itu kira-kira usianya 75 atau 76 tahun ya. Iya. Kalau simbahnya ini lebih tua lagi 90 tahun. Usia yang panjang guys keren. Mudah-mudahan simbahnya ini selalu sehat ya guys ya dan dipanjangkan lagi umurnya. Biar awet potong ke tempat Loren jualan rambut. <tuh> Memotong orang tua guys itu lebih sulit ya daripada memotong anak-anak muda Dikarenakan ya, tua ya. orang tua itu kulitnya itu gini guys keriput-keriput ada nah. kucang keriput ya, ya sulit Kalau enggak terlalu kasar atau apa nanti takutnya kena kulitnya nah, ya, Orang tua itu ya, ya. Orang tua orang tua itu berkeriput, maksudnya kayak gitu guys. Disinake like repot. jagung ya. apa? Tak kuat. Uh, oh, kuat? Tak. Lek kacang. Kacang. Kacang. Kacang kuat. Oh, kuat ya. kalau makan jagung tidak kuat guys. Makan kacang tidak kuat. Tapi kalau makan kerupuk kuat tapi di apa ya? mot bahannya bimot itu apa ya dikulum nah, kalau makan kerupuk masih bisa guys kerupuk kan bisa kalau kena kena masuk ke dalam mulut kempes oh, ya kadang kacang kuat banyak makan ya kurang sama ya meduk apa mbak kok kakwat malang-kacang tak jagungnya apa ini untungnya itu? Itu? Itu? Itu? Oh, itu, itu juga mana teman-teman tambah teman. oh kan untung deh saman kan itu tambah walaah si manjang gak punya gigi guys tinggal berapa ini gigi yang udah tau itu kalau ketawa giginya habis kan tinggal giginya yang paling-paling paling belakang-belakang itu guys kalau bapak Loren giginya masih butuh ini simbahnya ini tetangga ya bertetangga tapi tetangganya tetangga desa guys jadi kenal dan tahu siapa keluarga Loren Barber e, dan simbahnya ini juga pelanggan Loren juga pelanggan lamanya Loren simbahnya minta dinaikkan dikit guys untuk yang bagian nolnya ya yang tipis, yang baik dan tipis oh. memang hmm. sahabatnya kata tak potong madari, Mbak hahahaha gak wanteng, Mbak kayaknya mau daya, da itu gak da mau, nah, Mbak ya apa? Mbak, sampingnya, Mbak eh, misalkan ya, Mbak udah titiknya itu yang kurang kurang, Mbak Oke, nak kirim iya. iya. Sampai ini ini atau sehari-hari ini Yang di di Oh, yang dulu ya, mencatat, ya. titik kamu tambah-tambahan kayak rambut-rambutan, bayi ya, yang letih-letih. Iya. Simbahnya ini setiap harinya itu mengagurkan. Ada sih yang dikerjakan, uh, dia punya satu sawah. atau satu, kamu kan kean? Oke, kamu engkau namanya sawah. Iya, enggak ya, ada. Ada, ada, ada, ada. Itu sawahnya, guys. Ya. Hey. Aku nanti masuk, kuat. Sama ini masuk, kuat. Hmm. Nih, saya nunggu daud daud itu denggu lo kabu, Oh, ya. daud itu hmm. daud denggu lo padi itu nggak kuat kaku kan? menambahnya matu lagi gitu. matu keluar ya galeng galeng gitu lho. ya kuat Simbahnya itu kalau menyangkul mencangkul itu masih kuat guys Dimana tapi ya? kalau daud itu mencabut bibit padi katanya nggak kuat soalnya jongkok gitu. iya bibit padi yang geger gegerin katanya punggungnya sakit, iya. atau ngangkat padi gitu satu saat gitu nggak kuat, ya pak. Nah, ya, <laughs> eh. Aku isyok paling ya. Iya. Gak, gak kuat. Kuat tapi kuat Kuat tapi kuat kuat iya. Sama, nah? ya. Ya, maklum, bah, Soalnya kan wis eh, ya, gitu. Umurnya sangat puluh guys. Ah, aduh hebatnya desa ini eh, di masa kecilnya itu dulu, kono, hari hari ngari, barang, kerempon warung yang <tuna> <tuna> <jilip>. <tuna> hampir selesai guys memotong simpahnya saksikan terus guys ini sudah selesai sampai selesai ya menyaksikan kontennya Loren Jenglar Barber gimana nanti hasilnya simpahnya ini setelah dipotong pakai topi gagah makin datang lagi makin terlihat mudah lagi walaupun usianya sudah 90 tahun guys bukan usia yang dikit ya usia yang panjang tapi simbahnya ini kayaknya masih tahes pasal tahes itu masih kuat dong nge-nge-nge sepertinya ada emang-emang itu usaha pasu-pasu di desanya katanya itu sudah tidak ada orang tua-tua guys tinggal simbahnya ini mungkin berapa orang Kari mau pilih Pak, mau pilih pun Pak karena gak ada Ono. sudah tidak ada ya di desanya orang tua-tua tinggal simbahnya ini. Alhamdulillah guys ya. Simbahnya masih sampai sekarang masih bertahan usia di usia 90 tahun dan masih kuat. Dari desanya sana itu kalau ke tempat orang sini kira-kira berapa ya 1 kilo atau 1 kilo setengah kalau enggak dua kilo kan. Dia naik sepeda pancal nanti kesini kan. Naik sepeda ontel goes, eh? taweng-taweng, taweng. Sampai pada pancal kan soal Nungguin di tempat Loren, Loren belum buka tadi ya, masih siap-siap, okay. masih mandi, nah, masih nah, makan. Pokoknya belajar ada, eh, udah berat dari nggak ada yang bisa kebohongan. belajar, ini, <tuh> mah. <tuh -tuh. Kak, belajar dong. Saya akan Kak. Cek ke mana? Coba, Pak, coba, kita Karena Bang. Gimana? Gue sayang, Bang, ngontel sehat. ya, Bang. Oh Dan Dan yang, yang, yang, Oh yata. Kalau dia ber simbahnya ini berpergian jauh, udah minta antar aja sama anak. Tadi yang anak sepupu uh, mungkin tadi, yang anak angkat tadi, anak angkat ya. Minta antar aja. Tapi anak angkatnya lah jauh ya Mbak yuk. Iya jauh. alhamdulillah. Makan, tapi ya, aku anak angkat sini, tadi perlu isi waktu tadi pancingan eh kondeja beberapa nih padi di nyama ini gua bang batilda abang pancing pak gitu sama tujannya gua kan catam terus saya catam tujuan terus saya terus mana dapat terus mau mau cari ini okay. yang dulu ini tempat udah selesai guys, si nya minta segini potongan rambutnya, permisi Mbak ya dibersihkan rambutnya, sudah tua ada oke oke ya sudah tua mau dipotong kayak gimana lagi katanya si nya guys, yang penting pendek bersih, balik ya, ke ya, ya gua gendang aku iya ya, kan? ya. oh Oh, ya. sudah selesai guys, simbahnya potong dilihat hasil no. potongannya ya bagus, pendek ini segini oke okay, guys keren oh ya, namanya ini siapa ya mbah ini mbah sampai ini si teman ini mbah mbah siapa? mbah Sarnoto mbah oh. Sarnoto ya, kalau dari sini tidak kelihatan guys mbah Sarnoto, asal Aslinya namanya Sarnoto, gitu, Mbak Mbak. Uh, Lahir di mana di Bisa <tuh> Bisa apa, <bang? tuh> Lahir, lahirnya di desa di desa lahir, aku kalau bapak ya. Tidak tahu, Bisa, Bisa, oh, bapak bapak. ya, karena Aston ya, mangga iket tak cukup iki. Oke, udah guys selesai sama si sama si besar potong ya. Sudah Habis sore potong, kelihatan cakep nih guys gimana? Mah dada dulu mah sama kamera mah, dada, dada, dada. Terima kasih mah. Terima kasih. Ada yang potong-potong Pun apa mantuk mah? pun dikawet kok nih mah nah keren ya ya pun ini, pun sepuh pun yang potong, gratis ba. matur, yeah. matur sami yeah. hadir Iya. Yeah. Oke, sih bayar yeah. cacing Oke, lancar ya, sehat. Oke, sebanyak banyak sudah pulang, guys. Naik sepeda pancing. Sebanyak mau pulang. Oke, guys. Oke, terima kasih guys sudah menyaksikan channelnya Loren Cinar Sampai di sini dulu ya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.